Bye. <laughs>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 Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya banyak sekali ucapan dari orang-orang terdekat dan orang-orang hebat persahabat ya Untuk hari ulang tahun spesialnya Rizky Bilar nih luar biasa kita keunggah pertama tentunya dari Sang ayah. Bapak Daniel mengunggah satu jam yang lalu, para sahabat, ya, postingan foto nih di kolam renang Dan tentunya di kolam renang dipenuhi dengan balon nih, luar biasa Ada kalimat caption yang dituliskan, udah nggak bisa berenang lagi ketutup salju tadi malam Wow, luar biasa perayaan semalam Membuat kita semakin bahagia, persahabat ya, kebersamaan dari keluarga besar Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan, amin, ya robbal alamin dan berikutnya para sahabat kita lihat juga Tentunya ucapan doa dari Bu Harsiwi Ahmad sahabat, ya, Di GS-nya situ mengunggah sebuah postingan foto Bilar Dan ada sebuah kalimat caption yang sangat luar biasa Anakku Bilar, selamat ulang tahun anakku Semoga panjang umur, sehat-sehat, bahagia, sukses, sejahtera, beriman, bertanggung jawab dan semua cita-cita bersama dedek Lesti tercapai Pokoknya semua doa terbaik untuk Muyana Wow, luar biasa persahabat ya Doa yang tulus, dukungan, hingga support dari Ibu Harsiwi Buat Rizky Bilar memang luar biasa Mudah-mudahan doa terbaik diijabah Dan kita doakan juga sebagai fans Mudah-mudahan Lesti Bilar selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin ke kabar berikutnya persahabat, kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial ucapan dari Kak Renzi Lazuarni Ini luar biasa cute dan bikin ketawa buat sahabat ya Kita lihat foto dedek Lesti diedit edit menjadi Rizky Bilar Ada sebuah ucapan panjang umur, sehat-sehat berlimpah rezeki dan bahagia selalu sama Lesti Kejora Wow luar biasa para sahabat ya Tentunya walaupun membuat kita ketawa tapi doa tulus juga diberikan oleh Kak Renzi Zuardi untuk Rizky Bilar yang sedang ulang tahun hari ini. Selanjutnya kita lihat persahabat ada sebuah unggahan spesial juga dari Bang Ariel mengunggah sebuah koesingan foto Rizky Bilar dan ucapan selamat juga diberikan persahabat di situ ada sebuah kalimat caption Selamat hari lahir anak bayi Rizky Bilar semoga selalu diberikan kesehatan dimudahkan segala sesuatunya dan tetap jadi pribadi yang baik. Amin semangat. Luar biasa persahabat ya, dukungan dari orang-orang hebat dan orang-orang baik selalu tulus kepada Rizky Bilar Dalam pusingan Bang Arun juga tentunya banyak dikomentari oleh para fans, salah satunya dari akun Instagram Leslar True Love mengatakan, para fi umri Kak Bilar, semoga selalu dalam lindungan Allah, doa terbaik buat kakak Bilar dan berkah terus tetap jadi anak baik luar biasa ya Selanjutnya juga doa diucapkan oleh Bang Putra. Di akun pribadinya Bang Putra mengunggah sebuah postingan kebersamaan semalam. Tentunya bersama Rizky Bilar dan calon istrinya, Dede Lesti Kejora. Ada ucapan yang sangat luar biasa juga yang diberikan oleh Bang Putra. Di situ tertuliskan dalam sebuah kalimat caption sengaja ini menunggu dan proses cepat video tepat pukul 00:00 .00. biar romantis sedikit selamat ulang tahun semoga Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat pokoknya doa terbaik pada spesial karena kakak Bilarnya Alhamdulillah rezekinya luar biasa Jadi papi mau kasih kadonya ke kalian semua Yang sudah setia menjadi Lesla Lovers dan PS Team setia hingga kini Luar biasa persahabat ya Tentunya kado spesial dari Bang Putra untuk Lesla Lovers Yang sudah setia mendukung dan mendoakan sehingga mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya sahabat kita lihat juga, ini terakhir kita lihat dukungan dari Bang Dery serta doa terbaik diberikan sahabat ya. Ini membuat kita ketawa bahagia juga, postingan Rizky Bilar sahabat ya, yang membuat kita semakin ketawa bahagia, ada kalimat ucapan doa tulus dari Bang Dery sahabat ya, tertuliskan. Dalam sebuah caption juga Happy birthday, Rizky, Bilar, love you Halo buat Mama Rose, love you juga Inilah Bilar, ma ha -ha, Ya gimana ya, ma, anak titipan, ma <laughs> Doa Bilar buat Mama aku Halo buat Mama Isa Oke, okay, dia ucapin Mak gue dengan kata-kata yang amazing Banget tuh, waka-waka, jangan diselit ya nyesel wow <laughs> Inilah gilanya di love, bikin mood ketawa Semua jadi bagus tentunya para sahabat ya Apapun yang diberikan oleh teman-teman dekatnya Rizky Bilar selalu baik dan kita tentunya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari orang-orang yang selalu mendukung mensupport hingga mendoakan Rizky Bilar maupun dedek Lesti kejora. tetapi para sahabat ya di balik bahagianya Rizky Bilar di hari ulang tahun spesialnya Tentunya ada salah satu kabar yang kurang enak didengar, Pak sahabat ya. Lagi-lagi kita mendapatkan tentunya kabar yang tidak mengenakan kita semua. Ada sebuah kalimat komentar yang diberikan oleh Rizky Bilar. Di situ disebutkan, itu saya reply karena saya juga nggak bisa berenang. Bukannya niat kelelepin. Dan di ending pun itu saya masih atur nafas karena masih Ngap, bukan karena nggak peduliin Dede? Berpikir lagi ya guys sebelum berkomentar. Kalian yang berkomentar miring hanya menilai lewat video tanpa tahu kejadian sebenarnya. Saya tahu itu bentuk karena kalian sayang Dede, tapi saya juga bisa pastikan saya lebih sayang Dede daripada kalian. Itulah komentar tegas dari Rizky Bilar. Tentunya banyak yang mengira ketika Lesti dan Rizky gila cibur ke kolam, Dede dari diperdulikan sama Rizky Bilar inilah jawaban tegas dari Abang Bilar Rasabat ya kita berpikir positif bahwa Rizky Bilar sangat sayang dan sangat menjaga dari LSD kejera kita sebagai fans harusnya bisa berkomentar dengan bijak kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita postingan tersebut juga tentunya telah di kembali oleh akun Leslar underscore history ada kalimat caption juga yang tuliskan, "Jangan bikin gua bed mood, idelah gua lagi ulang tahun, silahkan pergi jika kalian saking kasihan sama Dede." Bas, wow. Tentu banyak sekali komentar hingga respon dari para fans, salah satunya dari akun Kinanti. 755 mengatakan, "Kaku amatnya tuh orang heran deh, sini coba sekali-kali main di Konoha, biar nggak kaku-kaku amat hidupnya." Itulah komentar yang diberikan dari fans pasabat ya kita sebagai tentunya pendukung mendoakan saja kita harus bisa berkomentar dengan bijak dan baik persahabat ya mudah-mudahan ada kejutan dari Lesti untuk kita semua yakni kada spesial yang diberikan untuk ulang tahun Rizky Pilar Tetaplah dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya mungkin informasi di pagi hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih